diarsil juga ingin nanya terus dia ngasih tahu tempat-tempat yang bagus, karena dia kan orangnya juga suka traveling seringnya lewat DM Instagram berapa hari yang lalu ya? berapa hari yang lalu kalau gak masih dm terus sama diarsil juga ingin nanya terus dia ngasih tahu tempat-tempat yang bagus karena dia kan orangnya juga suka traveling. diarsil juga ingin nanya terus dia ngasih tau tempat-tempat yang bagus, karena dia kan orangnya juga suka traveling betul betul, Prihono thank you ya teman-teman udah nonton kisyu kisyu lagi kisyu lagi trending satu thank you caranya sampidan nanti kita invite lagi Dia suruh dia sampai diangkat ingat dia pada bawel nyariin dia kan semua, saya suruh dia sampai diangkat ingat dia pada bawel nyariin dia kan semua, siapa nih amalia, Nggak apa apa kan aku teman sama dia emang kenapa? Aku mau sama dia dari dulu udah kayak kucing-manjing Jadi gak usah heran lagi Siapa nih sama dia? Apa -apa, kan aku temetan sama dia, emang kenapa? Aku mau sama dia dari dulu udah kayak kucing-manjing Jadi gak usah heran lagi Kalian minta aku dulu, tadi aku udah ingin dia sibuk, dia sombong mungkin dia malu mungkin dia malu malu sama kalian iya benar gak apa, apa juga sih dia nanya I tanti You betul trending satu, trending satu ayo ayo ayo Kiss you trending satu. Lagi di mana empok masih uduh kali mpok. Lagi di jalan menuju Paris. Iya aku mau boy udah kayak kucing sama anjing terbaik terberantem. Aku sama boy udah kayak kucing sama anjing Terbaik, Tapi dia kalau berantem Kalau ngebaikin akunya lama Karena aku suka marah Rama Lip balm Aku merek ini tadi Tris ta course in romance Iya, it's gila aku pengen nonton juga tuh. Pengen nonton. Dani ini timnya Kishuni nih, Dani nih. Dani Vander keren. Kishi udah solo trending. Man. Aku juga buat vlog kok. Lama perjalanan, Rika. Nanti murah ya? Kenapa aku pakai lipstiknya sampai pinggir karena biar nggak kering. Kalau sih enam malam, masa sih ke full house handa? dinding sih, kenapa cepetan orang diannya sibuk? Dari emang di sini Instagramnya Boy. Apa ini bukan Instagramnya Boy? Nanya-nanya Boy mulu. -boy. Boynya tadi kan sudah di-invite, dianya malu, kayaknya dia nggak mau. Dia sombong lagi sibuk di antara aku marahin ya, dia ya aku WhatsApp dia aku marahin Bibi Noni Doni Amin Amin Noni mana jidatnya ini Oh ini dulu waktu kecil kalian mau tahu ceritanya jelita halonya jelita tombe, orang gaduh tombe lu, ngarang aja lu Miranda Aceh Nyang. jadi ini ceritanya mau tahu ini kenapa bisa, nih kalian bisa lihat. tuh, ada garis ini ya nih jadi waktu dulu waktu aku kecil aku main, jadi naik ke atas jadi kayak naik ke atas bangku bangku buat duduk bangku kecil gitu tapi di ujung-ujung bang ujung bangkunya itu ada seng-seng yang tajem-tajem aku pas lagi naik kalau aku jatuh aku jatuh terus sengnya itu masuk di kepala sini